Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News Kali ini kita akan membahas teleskop luar angkasa Hubble NASA menangkap air terjun bintang di galaksi UGCA193 Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya bintang biru panas menerangi galaksi UGCA 193 gambar ini ditangkap dari Eropan Space Agency menampilkan galaksi UGCA 193 di konstelasi Stetan. menurut badan antariksa Eropa galaksi tersebut tampaknya menampung banyak bintang muda terutama di bagian bawahnya ini menciptakan ilusi air terjun bintang yang mengalir. Bintang yang lebih dingin tampak oleh mata manusia berwarna merah, sedangkan bintang yang lebih panas tampak berwarna biru. Warna biru UGCA 193 mewakili bintang yang sangat panas, termasuk beberapa yang lebih dari 6 kali lebih panas dari matahari. Bintang biru panas menarangnya galaksi UGCA193. Masa, suhu, permukaan, dan warna bintang saling terkait. Bintang yang lebih berat dapat memanas hingga suhu yang lebih tinggi yang memberikan mereka cahaya biru menyala dari permukaannya. Galaksi UGCA193 terletak sekitar 32 tahun cahaya di konstelasi sektan. Ini juga dikenal sebagai FGC-998 atau LEDA atau LEDA 29086. Galaksi ini adalah anggota kelompok NGC-3115, kumpulan kecil dari beberapa galaksi dengan bentuk dan warna yang bervariasi. Gambar baru UGCA-193 terdiri dari pengamatan dari Advanced Camera for Surface atau ACS punya Hubble di bagian spektrum inframerah dekat dan optik. Nah, teman-teman astronomi sekalian, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop luar angkasa Hubble NASA menangkap air terjun bintang di galaksi UGC A193. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.